serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dari Lesler tentunya. Baiklah para sahabat untuk menyemani, santai bagi kalian stop ini pemirman akan menyuguhkan info-info menarik dari idola laga sayangan kita. Di kabar pertama para sahabat ya kita lihat nih, biar makin semangat. Di pagi hari ini kita awali dengan Momen cute dari BBL Persahabat ya Saat makan BBL ini persahabat ya Ekspresinya lucu banget Apalagi saat makan kepedesan dan kepanasan Yang di atas persahabat ya Ini momen BBL makan kepanasan Yang di bawah Makan kepedesan ini lucu banget persahabat ya Apalagi momen saat BBL makan kepedesan Persahabat ya Ekspresinya lucu banget Tiba-tiba langsung ngadu sama bundanya. Masya Allah, saya selalu ya keluarga Leslar, bangga, dan pastinya selalu bahagia dengan idola kesayangan kita. Disimak juga perselamat kalimat caption yang dituliskan oleh akun Sandal Putih Bilar. Masya Allah, abangku pinter banget. Dia beneran penasaran, ngerasain baru deh nangis dan hebatnya makanannya nggak dilepeh tapi Omri pengen ketawa lihat ekspresi abang, masya Allah semuanya lucu persaibat ya, semuanya ketawa banget nih melihat ekspresinya abang L. Mudah-mudahan BBL selalu menjadi kebanggaan dan selalu menjadi anak yang soleh, amin. Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar banyak respon yang diberikan. Di antaranya dari akun Nisa Anaskan Muslim 09 mengatakan. Yang di bawah senang mau makan ayam Eh gak dikasih ayam ngambek plus gak sengaja karena kuah pedas Jadi pundung lucu ekspresi pedasnya ngadu ke bundanya Masya Allah luar biasa idola kesayangan Mudah-mudahan persahabat ya idola kesayangan kita selalu sehat dan selalu bahagia Berikutnya kita lihat juga di unggahan IGS yang merawat FC 6 jam yang lalu Mengunggah momen BBL persahabat ya BBL lagi nemenin papa punya main bola Ini aksi lucunya BBL persahabatnya, Lagi ngetuin rumput Dan tiba-tiba rumputnya juga mau dimakan nih persahabatnya. Coba kita lihat nih Video BBL memakan rumput Aduh Masya Allah banget ya Pokoknya happy dan pasti seneng banget nih Melihat aksi lucu abang Fatih Kita lihat juga persahabat ya informasi Dari Tebal Boys diingatkan kembali bahwa Malam hari ini Bakal dilanjutkan Toba Boys Liga season ketiga di minggu keempat. Jangan lupa dukung tim sepak bola kesayangannya Papa big Golden Warriors yang akan bertanding nanti malam di game pertama. Versa mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan Papa B datang, Papa B main malam hari ini karena warga Konoha selalu menantikan cidukan vitamin dari idola kesayangan kita. Berikutnya juga persahabat yang diingatkan untuk warga Konoha, yuk voting Bunda Lesti di Ajang Hip Award 2022 karena Bunda Lesti masuk final stage di nominasi artis paling ngehip. Untuk voting mulai hari ini persahabat ya, semangat. bunda-mudahan Bunda L bisa memenangkan artis paling hip persahabat ya, yang bersaing dengan Kak Nagita Slavina. Kita lihat persahabati ya di sini Bunda Wasika Kejora bersaing dengan Nagita Slavina. Untuk dukung Bunda Lesi Kejora Persahabati ya. Mulai hari ini pukul 16.00 waktu Indonesia barat semangat untuk kita semuanya. Dan berikutnya juga persahabati ya, diingatkan kembali bahwa hari ini bakal ada kejutan yang sangat spesial untuk kita semuanya. Dari Bunda Lesti yang secara resmi diundang oleh MS Glow ke acara anniversary yang ke enam tahun MS Glow, ini langsung spesial, persahabat ya Bunda Lesti. Insya Allah mudah-mudahan bisa hadir di acara tersebut dan tentunya warga Konoha pun sudah tidak sabar melihat Bunda Lesti kejora tampil dan memakai gaun cantik dan indah di acara ultahnya MS Glow yang ke enam tahun. Tanggal 15 Desember hari ini, siap-siap aja kejutan yang akan diberikan oleh idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga bersama-sama di kolom komentar di sini banyak juga tanggapan. Salah satunya dari Curagan 99 yang menanggapi itu. Masya Allah, luar biasa dengan Kak Maharani Kemala juga memberikan supportnya untuk Lesti. Dan Mudah-mudahan, El, selalu sehat dan apapun yang dilakukan hari ini diberikan kelancaran. Kemudian, kita lihat juga bersama ya tadi di Unggad MS Glow menginformasikan bahwa bakal ada spesial gue star, penampilan spesial nih para sahabat, ya kira-kira siapa yang akan menjadi bintang tamu spesial di acara tersebut makin nggak sabar dan pastinya bakal ada kejutan spesial hari ini kemudian juga para sahabat unggahan Marwah FC kita lihat mengunggah kembali momen Papa Bi main sepak bola bersama Habib Usman Melihat keduanya, kita merasa kagum dan bangga Dan pastinya happy banget ya melihat keakraban dari Papa Bi dengan Habib Usman Kita lihat juga perselabat kalimat caption yang dituliskan Lawakan anak 80-an, Teku Wisnu dan Habib Usman bin Yahya Nampaknya asing di Kuping Rizki Bilar yang anak 90-an Harusnya ada Mas Ari Kentung, nih, anak 70-an yang membimbing Jokes, bapak-bapak Marwah. "Asing banget, kayak ikan," katanya. "Itu ya, <gif> masya Allah, tetap kita adem banget ya melihat Papa B bergabung dengan tim Marwah. Apalagi kita lihat nih, attitude yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh Papa B dengan mencium tangan Habib. Masya Allah, banget ya, Bapak Bilar." Mudah-mudahan selalu konsisten, selalu menjadi contoh baik. Mudah-mudahan Papa B selalu banyak orang-orang yang mendoakan. Mudah-mudahan keluarga rumah tangganya pun rukun dan kembali bahagia. Amin. Dan pastinya kita juga masih menunggu Cidukan hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi, di pagi ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.